menu yang selanjutnya adalah menu pengaturan kelas. Di mana di menu ini kita bisa merubah status identitas kelas kita. Di sini kita misal menambahkan MT SN 5 serang dan sebagainya. Apabila sudah kita simpan perubahan.